serta klik tombol notifikasinya bersahabat, tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik, dan bahagia seputar les Lab Tentunya, menemani santai siang kalian saat ini, bagaimana akan menyuguhkan informasi terbaru dan pastinya kabar spesial, bahagia dari idola kita, Lesti dan Rizky Villar. Ke kabar pertama diawali dengan kabar spesial Cidukan Vitamin di acara semalam Dangdut Akademi 5 Indonesia Pasangan Lesti pilar ini selalu memperlihatkan kekiutan keromantisannya Masya Allah Dengan menggandeng dan merangkul. Leslar mampu membuat semua orang pada baper Masya Allah banget ya Leslar Bahagia terus, langgeng terus rumah tangganya Tak henti-henti, doakan yang terbaik untuk pasangan Lesti Rizky Bila Di kalimat komentar pun tentunya banyak sekali tanggapan hingga respon yang positif Di antaranya dari akun Sumiati Edeh mengatakan Selalu dan selamanya jalan beriringan dalam suka dan senang. Jangan ada duka apapun keadaan selalu bersyukur dan bersukacita. karena tak semua orang berkesempatan mendapatkannya. Love you, Leslar Family, dan Leslar love Lovers. Masya Allah, banget ya, begitu banyak dukungan dan support yang diberikan untuk idola kesayangan kita. Kemudian juga persahabat Bang Bin akan menginfokan, jangan lupa dukung Leslar dan Abang El di Ajang Infotainment World 2022. Karena tinggal dua hari lagi persahabat ya, yuk voting di aplikasi video dan SMS-nya dikencengin. Tinggal dua hari lagi semangat persahabat, bismillah ya, mudah-mudahan. Ada rezekinya, idola kesayangan kita bisa bawa pulang Piala Penghargaan Infotainment Award 2022 hmm. Yang akan diselenggarakan acaranya tanggal 29 September Jadi jangan lupa, insya Allah Lesti dari Rizki Bilar akan hadir di acara tersebut Semoga tidak ada halangan satu hal apapun Doakan yang terbaik, mudah-mudahan Lesti Bilar bisa tampil di SCTV di Ajang Infotainment World 2022 Dan bisa membawa pulang Piala Penghargaan Kemudian juga persahabat, kita simak ya ada momen spesial yang kita dapatkan di acara Uang Kaget Waktu Papa Bilar syuting di Cikarang Persahabat bersama Ali Zainal dan Anwar Emak-emak pada heboh banget dia melihat Papa Bilar sampai dikejar tuh Papa Bilar Masya Allah banget ya antusias warga luar biasa terkhusus untuk emak-emak Lesla lovers nih yang Masya Allah banget ya begitu bahagia dan bangganya melihat secara langsung dengan seorang Rizky Bilar Masya Allah Papa B mudah-mudahan saya terus apapun yang dilakukan selalu lancar amin ya rabbal alamin tentunya kita support juga untuk acara uang kaget ya di mnctv jangan lupa stay tune di mnctv karena idola kesayangan kita pasti bakal hadir memberikan kejutan spesial di acara uang kaget kemudian juga perselabat ya kita lihat ini ada kabar rating dari Indo TV trends mengenai rating acara semalam per ya hari Minggu tanggal 25 September 2022 yang di nomor pertama itu ada acara sinetron Cinta Setelah Cinta dari SCTV yang kedua ada Ikatan Cinta di RCTI nomor 3 ada Preman Pensiun 6 RCTI ada nomor 4 Panggilan Indosiar nomor 5 Cinta Dua Pilihan SCTV yang nomor 6 ada Noah The Express, SCTV. nomor 7 ada 7 bulan aminan Nur Atta. Dan yang ke nomor 8 ada DA5, top 24 Indosiar. Nomor 9, Amanah Wali RCTI. Nomor 10, Cinta Alesha RCTI. Wow, ini keren banget bersahabat ya. Top 10 besar. Acara d 5 top 20 film semalam masuk di nomor 8 Ini keren banget ya Masya Allah Mudah-mudahan acara Dangdut Academy 5 terus sukses, terus berkembang dan selalu memberikan kejutan-kejutan yang membuat bahagia warga Konoha dengan penampilan idola kesayangan Lesti dan Rizky Pilar